Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Film desa kali ini Akan menguak Sejarah asal usul Gunung Kendil Dan menguak Misteri waktu Kedung Bendel yang katanya dahulu pernah memakan banyak korban dan juga batu kendil raksasa yang dibuang dikali bisa kembali dengan sendirinya Halo Assalamualaikum guys nah, tentunya baru sampai di Gunung Kendil lokasi Gunung Kendil tepat di belakang saya ini Gunung Kendil dan perjalanannya hampir satu jam lebih kita menuju ke Gunung Kendil tepat di belakang saya ini Gunung Kendil hampir satu jam lebih lah perjalanan pangkor sampai Gunung Sari ini cukup lumayan lah kita bisa lihat di belakang saya Gunung Kendil cukup lumayan perjalanannya lingkak-lingkuk penuh rintangan Kita baru sampai, tentunya sobat semuanya tahu di belakang saya ini yang dinamakan Gunung Endel. Cukup hebat tentunya. Maaf karena ini acaranya lagi, apa itu, uh, cuacanya mendung. Nanti kita akan tahu lengkapnya lagi tentang sejarah Gunung Kendil. Tentunya ini sejarah untuk kita, pemuda, biar kita tahu sejarah itu biar gak hilang. Dan bagaimana asal-usulnya Gunung Kendil nanti, kita akan tanyu. Eh, tanyu. <guruh> kita akan tanya nanti ya, kita akan tanya eh, tentang seorang juru kunci yang akan jelaskan gimana asal usulnya Gunung Kendil nanti. Kita akan menuju puncak dari Gunung Kendil ini bersama orang warga. Warahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rok oh. yang okay. okay. ini kan gunung wedu Rok gunung wedu, bengkak ini ini tidak termasuk sarapan itu angkitar ini? ini, ini lari hiju-junu ini kan, sih yang sebagian itu gunung wedu ini nggarabang kula. Oh, nggih. Okay. Ini waduk napa nih Pak? Waduk napa nih? ngomong batas wonten selip sempri. Agen Waduk nopo. napa Kita hampir sampai ke puncak Gunung Kendil. Alhamdulillah. Sudah sampai. Hmm, oh, oke. Okay, okay. Jadi yang dinamakan Gunung Kendil itu memang terbukti ada kendilnya, ini, ini yang dinamakan Gunung Kendil, ini sudah sampai puncaknya, Alhamdulillah selamat. Dan ini saya juga seorang warga di Desa Gunung Sari tadi diantar sama Bapak Lasimin. Bapak Lasimin Bapak Lasimin tadi di rumahnya sudah diberi kopi sama dan terima kasih tiba-tiba itu saya itu datang enggak ada yang nyuruh enggak ada yang tiba-tiba saya itu datang ke rumah Bapak Lasimin ini Allahualam lah namanya Keajaiban Gusti Allah tidak ada yang mengetahui. Dan sejarah batu kendil ini atau gunung kendil ini memang-memang terbukti bukan omongan, bukan omong kosong apa buat-buatan. Tapi ini adalah kenyataan. Buktinya ada. Benar-benar bukti. Jadi, kalau ada orang yang bilang jarak Gunung Kendil di Gunung Sari, Ngawi itu enggak ada, itu berarti orang itu tidak tahu. Inilah namanya kehidupan. Dan nanti kita akan ke rumah Bapak Sapar, yang katanya juga keturunan dari siapa Pak? Bapak Bau, Mbah Bauloyo. Mbah Bauloyo tutunya cucu lah, cucunya cucu cucu Mbah Bauloyo yang baratnya yang apa? Oh. Tapa. Nah, yang tapa, tapa di Gunung Kendil ini. Nanti kita akan ke rumahnya Bapak Sapar. Tapa itu dia bikin nasi ini itu kata orang Jawa yang liwet namanya. Hmm. Maksudnya masak nasi ini liwet lalu pakai kendi Pakai kendin. Bukan, bukan? Hmm ale itu si, turu mawon hmm. diusir akhirnya pindah kan, kan. hmm. katanya yang kali namanya sama Bah bahroyo, kan nama mbah pongroyo si Katanya, di gunung kendil ini, kendil ini buat ngeliwat. Yang Mbauloyo ini sering buat kendil itu buat ngeliwat. Tapi yang Mbah Mustiko itu kerjaannya cuma tidur aja Terus diusir, kendil ini dibuang ke sungai. Terus tiba-tiba kendil ini naik tahu-tahu naik. sudah naik sendiri dan Wah, Mustiko itu diusir dari sini dan bertapa di mana, Pak? Ngantik. Di Gancik. Gancik itu tepatnya di tanah gunung Pasir Darurah, Barisening, Palasin Dudu sini. Si, si, Bapak Royo sing pindah e nang Gancik, Pak. Hmm. Di Gancik. Bapak Bapak Royo? Nggih. Oh, berarti Mbah Royo yang pindah di Gancik.